Gempanya semakin kencang. Ayo masuk keluar. Berderet, berderet. Hati-hati, hati-hati. Jauhi. Kaca-kaca sama genting yang mungkin berterbangan. Jatuh. Kelapanya sambil di ini kepala Kepalanya lindungi <Susuk> <Susuk> <Susuk> <Susuk> Lindungi kepala tenang tenang tenang tenang awas jatuh ke pinggir awas itu gentengnya jatuh sini nempel lindungi kepala lindungi kepala Kepalanya lindungi. Yo, aman.